yang moleknya iaitu nya aman soleh dan iman kepada Allah Subhanahu dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu malaikat orang-orang yang sabar nilah walasah yang secukup-cukupnya bagi orang yang sabar hidup dia dalam amal ibadat dalam usaha dan dalam haleti cara hidup atas muka dunia kena ada pacar dengan banyak kata serta dengan orang berimik dan beramal soleh pula ini sutyat manusia kalau sekiranya dapat apa yang suka dengan ini, maknanya berjaya lah, seseorang manusia walaupun kita tengok dogo-dogo tamada dia pun tapi dia reti cara hidup dunia tak ada tomok halobo, tak ada nok pasang dooh Gapa-gapa Gapa-gapa dunia Gapa-gapa dunia ni Kita kena ingat lah katanya Dunia Allah Ta'ala Wui kepada manusia Kepada siapa yang dia kasih Dan dia tak kasih A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 Wal'aqibatulilmuttaqin Ayat 80 sampai 83 suratul Qasas Ayat 80, 81 sudah pun kita baca dah Tapi ulas sekali lagi Sebagai sambung ayat berikutnya Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka Maknanya orang yang diberi ilmu pengetahuan hubungi dengan agama dan orang yang memahami hakikat yang sebenar kehidupan dunia dan akhirat di antara mereka ada di antara kaum korun atau orang yang duduk sekali sejenerasi dengan korun dia kata kan kata nasihat kepada orang yang tomuk halobo no. supuh dengan korun janganlah kamu berkata demikian hallo dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah hak lebih kekal yang dikatakan al baqiyatus salihat. Yang kekal yang moleknya iaitunya amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu malaikat orang-orang yang sabar ninglah balasan yang secukup-cukupnya bagi orang yang soba hidup dia ya, dalam amal ibadat dalam usaha dan dalam hereti cara hidup atas muka dunia kena dekat dengan godo-godo banyak karang serta dengan orang berime dan beramal soleh pula. Pani sut yot manesio kalau sekiranya dapat apa her suka dengan ning maknanya lah sesosok game manusia walaupun kita tengok dogo-dogo tamada dia pun tapi dia reti cara hidup dunia tak ada tomok haloba tak ada nok pasal doa oh. gapo-gapo gapo-gapo dunia gapo-gapo dunia ni kita kena lah katanya dunia Allah Taala wui kepada manusia kepada siapa yang dia kasih dan dia tak kasih ni ada di dalam hadis ni tak hadith daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama az arzaqakum. sesungguhnya Allah bahagi diantara kamu akhlaq ada orang akhlaq mulia orang akhlaq tak mulia samalah juga Allah bahagikan rizki diantara kamu ada orang boleh banyak, ada orang boleh sikit. Cuba kita gamar dah. Eh? Katanya Allah bagi kepada manusia ni. Ada belakang sikit sebanyak, bukan sama ada Ada sikit sebanyak. Wa Allah yu'ti mala man yuhibbu wa yuhibbu. Allah bagi harta benar kepada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Dia bagi belakang senang senang ore sen senang ore tak seni alhamdulillah bahkan kadang-kadang ore hak diraka kepada Allah lebih tayar lebih seni daripada ore hak taat kepada Allah tapi wala yu'til imana illa man yuhibbu tapi ore yang Allah Taala kasih saja dia wi imeh dia wi paham dia wi reti agama atu cer itu Allah Taala kasih Orang ada jelirau, berasa nak amak, takut kepada Allah. Hidup dia, benar dia duk buat semua tu betul belaka. Che katanya orang tu Allah Taala kasih nak ujadi dia di atas jalan yang betul. Tapi kalau orang yang Allah Taala tak kasih. supaya kita ni tabiat manusia ada yang benci orang seorang-seorang. dia katakan iko mung ikut umum munawak lagu mana munak gimana taksik klik munak klik ikut umum tu beci lah tu ya praih lalu dah apatah lagi kalau sekiranya Allah Ta'ala beci kepada kita wal'iyazubillah kita minta sama Allahumma habib ilaynal iman kun-kun lah doa ni sama ada dibaca di dalam doa kunu ataupun kita sendiri duduk baca Allah mahabib ilainan iman Wa fi qulubina, Wahai Allah Wijadikanlah Kepada kami ni Kasih kepada iman wajadilah ime ni Wijadilah kasih Wijadilah Duduk di dalam hati kami Ciwi-ciwa sokmu Berasa -duk -duk hidup so'amu Lepas tu Wa zayyin hu fi wajadilah Dan wijadilah Di hias Hias yes, ni makna apa? Ada ciwi-ciwa Ada fu so'amu Gerak hidup so'amu Dari hidup kami Wa kerih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan Dan menjadi Beci kepada kami ke apa? Al-kufra Kufur Ada apa lagi? Wal-fusuq fasik Dan isyan diakur Tiga karo ni jangan we ada dalam hati kami. Tahu. Aning ceritah katanya, orang yang Allah Taala kasih Allah beri benda-benda hok molek. Hok beli gog-geligo bukan dalam bentuk harta benda sangat. Sebab apa tu? Ayah yang sudah pun kita dengar dalam semaya ti aweh ataupun kita duk baca sendiri tuhan kata gano wa la basatal la rizqadi ibadihi la fil ard jika allah buka pintu rezeki kepada hamba hambanya boleh banyak belako masyaallah Allah, bagaw fil ard nescaya mereka itu akan hanale akan kedebek akan buat maksiat banyak di atas muka bumi Sebab kekaya eh cuba kita gambarkan okay, orang dia ada duit serta ngan tak pandai kontrol lemoh ini. Kau tu dah duduk jolly. Jolly ngan Tino. Jolly ngan jawatan dia. Sang-sang dalam klum, dalam sangkong, gotu goni gotu gani masya-Allah. Sebab apa tu? Sebab dia berasa katanya dia kaya. Dia boleh buat belako. Terutama sekali orang-orang yang tidak ada ugamu. Lagi tu. Lepas cuba kita gama koron ni jalan ni. Wallahualam lah. Kita tak tahu juga. Kata koron tu ugamah gapa dulu. Tapi cakap dia tak turut Nabi Musa. Dia pergi ugamah gapa. Kita tak tahu. Semua ugamah gapa. Kita tak tahu. Tapi tak keluar zakat. Tak sedekah. Serta dengan angin kedai berasa katanya dia lebih. Segala-gala. Itulah. Orang-orang yang berime pada waktu tu. Pakat nasihat kepada kawai gu dia. Jangan kamu duduk tomok supaya dengan korun sangat. Sebab apa? Korun adalah orang yang diraka kepada Allah. Dulu dia miskin, tapi ni dia kaya, dia mula lupa segala-gala kepada Allah. Akhir sekali, Tuhai kata kan? Fakhasafna bihi wa bidarihi ard Saya baca dah marah ini. Tapi ulas sekali lagi. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Menjadi tegelah sikit sikit sikit sikit sikit maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah. Tak ada siapa nak boleh tolong korun pada waktu itu. Umur dia, harta dia, serta dengan diri dia sendiri pun ditelan, ditelan, ditelan. Saya ulas sekali lagi dah benar hak dah. Sehenga ulama royak katanya Sapa ke hari kiamat Bombing dia telah dia sikit sari, sari Imam Al-Qurtubi Kayak katanya korun Kalau dia tinggi setara mana maka Dia akan tergelah dalam tanah Setinggi dia Kalau misal, saya misal ni katanya Dua met Misal saja tu, orang tinggi dua met Maka korun Bombing telah dia sari-sari dua met Turun, turun, turun, turun Tau kap Suan-sung kong tua eh sekali hingga halta benda dia duduk terkelai sebab so, mahu dari tanah ni ulama berpendapat di dalam kitab-kitab tafsir Masya Allah bermaknanya kubur Wallah Alam kita tak tahu katanya ya situ dah kubur dia orang Arab letak namanya -nama, buhayrah korun duduk di mesin buhayrah ni artinya lauk kecil kalau kita kita ingat dah eh masa lagi tamklang talisai tapi ada lauk Bukan laut, omak, boh Jadi sungai besar situ Tak suka katanya Di tengah-tengah pada pasir Ada sungai besar Situlah dinamakan Buhairah Korun Yang dipercayai katanya Situlah Korun ditegelah oleh Allah Ta'ala Zami dulu, maka jadinya Sungai, supaya dengan Deksi yang Allah Ta'ala Balik bombing, kaum Nabi Lut pada zaman dahulu yang duduk jimuk, setubuh, jatai sama jatai, jatai sama jatai, maka Allah raya di dalam Quran, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا Kami jadikan bombing, yang duduk atas, jadi duduk bawah, yang duk bawah jadi atas. Kham selalu dah. Sebab tak siwi hidup orang yang dilakar kepada Allah. Atas muka bombing, Duduk buat contoh tak boleh, tak tapi timurnya semula mari di zaman umat Nabi Muhammad SAW yang orang duk main zaman sekarang ni jatah dengan jatah, jatah dengan tino tu jadi tamadah dah manusia dengan mata pulak duk cocok kata punuh habis rabok atas dunia ni tapi Allah tak ada duk duk jaga lagi jaga lagi mana? Rahmat Allah Ta'ala. Tak buat turun lagi balau. Yang manusia duk buat karuk. Gautu gani, gautu gani. La ilaha illallah. Itulah Allah raya di dada Quran. Ngepek. Kalau kita sama-sama manusia dah ngepek. Hanid. Sia malai duk raya. Raya, raya, raya, raya, raya. Orang duk dengar tu. Acik bising telinga. Bosak. Oh, mong apa ni duk ngepek. Wah tu Allah Ta'ala dia ngepek dalam Kro'an serta dengan dia panggil, dia seru pula jangan dia buat lagi tu, jangan dia buat mu ingat molek, umat-umat dulu aku peracu, banyak walaupun mereka itu sikit ya, tak ramah seperti sekarang ni sekarang ni umat di dunia, Masya Allah banyak lebih daripada petan lankun lapai juta riba apa, lapai juta, lapai 8,000 rand, laba 1,000 juta. Orang okay, di atas muka dunia sekarang ni, patut lebih daripada sekular dunia kafe. Cuba kita gamah. Orang okay, Islam berapa persen dan okay, orang kafe, semua tu orang okay, kafe walaupun agama okay, Sikh, Hindu, Pram, chen agama apa? Nabi royak okay, katanya al-kufru millatun wahidah. Orang kafe ni adalah saje agama dia, bukan katanya duk bagi hak tu hak ni, hak tu han ni saje Dah kafe kafe, Islam Islam. Lepas kita orang Islam pula. Masya Allah. Perangai-perangai kafir ni kadang-kadang. Ngecik masuk. Masuk dalam jiwa kita. Sama ada akidah. Perangai cara hidup. Hak tak tak molek orang kafir. Duk buat seru. Masuk dalam jiwa orang Islam. Allah. Hak ni. Ngaji. Saya nak orang yang ada. Marilah kita pakat bentuk diri kita. Pakat ngaji. Pakat reti. Ambil hak Islam. Isle aja lagu mana, maka lagu tu, tu lah, kita kena kembali semula kepada Kroeh dan Sunoh. Ingat malam nak kelik kepada Kroeh dan Sunoh ngaji. Wu jadi sungguh sikit sikit sikit sikit lama lama dia habis lah. Siapa tujuh kita ngaji? Pak Sunoh Nabi pun, Wu jadi kita madoh. Kita berasal katanya kita ngaji Sunoh Nabi. Ajakan Nabi ini sudjat, sudjat cara hidup kita yang betul sehinggo Salman Al Farisi radhiyallahu anhu ya katanya <coughs> nabi mengajar kepada kami semua siapa bahasa berok tengok nabi mengajar siapa bahasa berok <coughs> cuba kita buat soalannya eh? soalannya bodoh-bodoh ni bodoh-bodoh lagi mana nampak Fahmada soalannya saya tanya kita pandai bahasa berok bila cerak nah, waktu kecil kecil lagi siapakah rening siapakah sakning kita berok kita basuh sendiri lepas pada muk kita ajar kita mau gonyuh sendiri gonyuh gonyuh gonyuh gonyuh, gonyuh. bawa kita reti cara basuh berok nak no, ayat katanya tak ada kenada tak ada, tak mesti ada orang yang ngajar kita cara basuh lagu mana tok tangi lagu mana cucu lagu mana tapi dengan Nabi dia ngajar sahabat. nak no, ayat katanya benar besar dia tak ngajar kau hui penipat -pen -pen beda Sampai kau bahasa belok Nabi ngajar juga Pah benar habisah. Mustahil sama sekali sekiannya Nabi tak ngajar Itulah Nak ayat katanya Nabi ajar so-so Witi Ciwit Nak dia orang Duduk di atas jalan Yang betul ni Nabi ayat so-so-so Lepas tu Nabi Cacit Witi Dalam Nekan son Dia tak ngajar Rum Sekaligus dah Tapi dia Beransu-ansu Sikit Sikit Sikit Sikit Sikit Sikit Lama-lama daripada orang jahiliah patuan, duduk tak ada peraturan siapa ke orang itu jadi orang yang berdisiplin tinggi orang ada rabbia qiwna tinggi faham yang betul tu nabi ngajar yo ya chaiวิธีการ bagaimana at-tadarruj koy pen koy pai tu dah saya dok royak katanya nabi madai patiwat sangkom tapi nabi patirup sangkom kalau patiwat yo ya kwam lalu bom dia tak boleh tengok ok, Pasal apa-apa-apa tak kena nak marah lalu nampak tak suka dengan dia bau, lalu, marah lalu cari arum cari kwan tapi Nabi cari setik cari pandang ya lah kah cari hitpun dia ubah manusia ni sikit-sikit sikit-sikit serta dengan dia doa sama minta ya Allah jadikanlah umat aku umat mulia ok, kita kena mulia dengan sunuh Nabi dengan ajar ya Allah insyaAllah maulik. Ya Allah saya pergi. Ke cek Ha Qarun ditegeleh dalam bombing. Kita pun tak tahu katanya Korun agama gapo tapi yakin katanya dia tu hayak katanya orang deraka kepada dia, cek tu. Kita boleh pratap teranglah kalau Qarun adalah ahli ni'aka. Haman, Firaun, ahli ni'aka belakong. Tak salah kita sebut. Sebab gapo? Sebab tu hayak dalam Quran, Abu Lahab dengan isteri dia ahli ni'aka. Tapi kita jangan berkufur orang yang beragama Islam. Kita kata dia, ahli niakkah ni tak boleh. Sebab syurga niakkah bukan khijau kita. Dia pergi hukum orang. Allah. Dia nak hukum siapa betul, siapa salah. Nanti tengok di akhirat sikit lagi. Kita minati siapa, ajarin, rakyat, rakyat. Lepas tu kita sendiri kena amal, kena jadi molek, kena jadi berjuru. Hidup kita, apa-apa amal, apa amal patu sebar kepada orang okay? gapoh tak boleh royak, royak royak. Demo nak dengar tak seneng. Bukan isu kita nak gi bangkap pom peng ore. Tadi. Ha tu. Tengok tak habis juga ya Allah. Nah. Ajak, saya nak ajak duk perhabis sampai ayat 83 tapi masih habis dah. Insya-Allah kita di sikit-sikit semula untuk ambil sedikit sebanyak. Benar yang ada di dalam Quran ni masya-Allah, subhanallah udah. Banyak. Lepas tu mari dengan hadis Nabi dan satanakan, hikam yang berlaku, Pak Cuban ni, kita sem untuk menjadi lebih peher lagi isi-isi yang ada di dalam QA. Sekadar tu lah. Wallahu'alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.